halo sobat otosan mobil kali ini adalah mobil falang, yaitu mobil buah kurang lebih penampakannya seperti ini dengan Pak Sinteniki Pak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 dua ratus dua lima lah yang kecil Orang, ya. yang besar yang besar empat ratus lima puluh empat ratus lima puluh itu rataannya nggak dipasang belok biar terbaca masih pesan sama oh, masih pesan, pesan. ya jadi nanti, oh, nanti kalau ketemu pesan, lagi iya. akan iya. saya syuting yang empat kedua iya, silakan silakan iya. semoga sukses buat iya. apa ini buat muat buah buat buah, buah. ya semoga sukses pesannya kita semoga sehat ambil. selalu iya. jangan lupa subscribe like dan komennya di bawah jangan kemana-mana dan langsung